Baiklah persahabat Leslar dimanapun kalian berada Untuk menemani santai malam kalian saat ini Bang akan memberikan informasi terbaru Begabar pertama kita awali dengan info spesial Yang kita dapatkan dari Leslar metaverse. Perhatikan persahabat ya Kembali menginfokan bahwa 8 hari lagi menuju free sale Persahabat ya ini untuk dolar Leslar Yuk tentu kita selalu dukung yang terbaik Apapun yang dilakukan oleh idola kita Bunda Lesti dan Papa Bilar Karena di Leslar bakal ada sesuatu kejutan baru Suatu perubahan yang akan ya disuguhkan di Leslar Entertainment Perhatikan persahabat, di kalimat info lewat caption yang dituliskan Ada yang udah penasaran gak nih sama bentuk dari Dollar Leslar Tenang, sisa 8 hari aja menuju pre-sale ditunggu ya les larian buat yang belum gabung yuk langsung join grup telegram kita yang asli klik link di bio ya tuh persahabat ya yang asli linknya ada di bio les Metaverse. metafor bismillah mudah-mudahan semuanya berjalan dengan lancar diberikan kemudahan dan diberikan kesuksesan amin berikutnya persahabat kita lihat juga dukungan spesial dari bang Ariel di bang Ariel ini persahabat ya postingannya mengunggah momen spesial kemenangan di acara Turnamen sepak bola persahabat yang diadakan oleh Leslar Entertainment bersama Toba Boys Ini tentunya momen kemeriahan persahabat ya Perayaan kemenangan dari tim Bang Boril yang sudah mendapatkan juara pertama Wow Masya Allah banget ya Bahagia sekali Bang Boril Masya Allah dan kita lihat ada penyerahan piala dari Papa Bilar untuk Bang Boril Aduh ekspresi Papa Bilar ini lucu banget persahabat ya Masya Allah, tetap tentu kita doakan saja Mudah-mudahan Idulah kesengan kita selalu diberikan kesehatan Amin Dan di momen ini pun bersahabat Bang Ariel Menuliskan sebuah kalimat kesen Yang tentu dituliskan oleh Bang Ariel. Bismillah, Alhamdulillah dengan kerja keras Dan percaya satu sama lain Akhirnya membuahkan hasil yang sangat luar biasa Kita bisa juara Yellow Traktor. Kalian semua luar biasa Selamat untuk kita semua Insyaallah kita berjumpa di lain waktu Amin Itulah kalimat caption yang dituliskan oleh Bang Ariel Selamat untuk Bang Boril dan tim ya Yang sudah mendapatkan juara satu Di turnamen Pre League Season 3 Yang diadakan oleh Leslar Entertainment Bersama Toba Boys uh, Masya Allah banget ya dan kita lihat nih, ada dengan spesial Ini tentunya versi Dekat persahabat ya BBL gayanya Masya Allah Ini sih tentunya ekspresi Banget persahabat Lihat ekspresi dari BBL Ini seperti ekspresi Bunda Lesti semalam ya Ketika acting menjadi peran antagonis Emang tentunya BBL Selalu membuat kita bahagia sekali Masya Allah mudah-mudahan sehat selalu Bahagia selalu Dan selalu menjadi anak kebanggaan orang tua Amin Dan kita lihat juga bersahabat Unggahan spesial juga kita dapatkan dari Kak Novi Aduh cute banget ya Satu jam yang lalu nih Teknovi mengunggah foto BBL Sambil mangap ya Masya Allah lucunya gemasnya Masya Allah pokoknya ini warga Konoha Senang banget ya melihat BBL Kita lihat juga salvok dengan kalimat kamsen Yang dituliskan oleh Kak Novi Ekspresi liatin ayang jalan sama yang lain Padahal abang udah rapi Udah ganteng gini Oke Abang gak apa-apa dek Katanya itu maaf ya ayang Aduh <laughs> Cute dan lucu banget ya Kalimat yang dituliskan oleh Tenovi Masya Allah Komentar pun banyak sekali Diberikan oleh para sahabat dari akun apartemen Bintaro buat Dede Mengatakan di kolom komentar Masya Allah gemes Abang Fatih Tuh persahabat ya Bayang sekali yang gemes Melihat Abang Fatih Masya Allah banget ya Tantintinya kita doakan yang terbaik Buat Abang El Mudah-mudahan Selalu menjadi kebanggaan orang tua Dan menjadi anak yang soleh